dan sebelumnya persahabat ya, mudah-mudahan puasa kita hari ini diberikan kelancaran, kekuatan, dan mudah-mudahan ibadah juga bersahabat ya bisa diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semakin semangat nih untuk selalu meningkatkan ibadah kita semuanya. Amin. Diawali dengan cirukan semalam bersahabat ya, ada tentunya video Abang L bersama Kariski make Masya Allah. Terlihat ya, Abang Fatih begitu bahagia nih. Kita juga melihatnya ikutan bahagia sekali, Masya Allah. Bagi abang, El memang selalu dinantikan kehadirannya. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kemudian, merasa sebentar, si maju ini, semalam memperlihatkan Bang Zanzi lagi, tentunya bernyanyi, diiringi langsung oleh Papa Bilar, dimainkan piano, diprosa oleh Papa B. Masyaallah ini keren banget. Kita makin makin M. makin bangga sekali dengan papa Bilar yang semakin hari, semakin mahir memainkan piano wow mudah-mudahan tentunya Papa B juga selalu sehat mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan dan semoga selalu membuat semua orang terkagum-kagum ketika melihat aksi Papa Bilar memainkan piano ini Masya Allah keren banget persahabat. mudah-mudahan sehat dan semoga selalu menyuguhkan karya terbaru juga. Amin. Berikutnya, persahabat kita lihat juga nih: Cidukan semalam ada yang nyempil ya, foto bareng dengan tentunya para tamunya Leslar ini, spesial nih untuk warga Konoha. Aduh, masya Allah, Bang L emang selalu bikin gemes semua orang. Hingga komentar pun, persahabat begitu banyak tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun Melvidian mengatakan, "Masya Allah, Abang di sini kelihatan wajahnya mirip Papanya banget," katanya tuh. Ada juga tanggapan lain dari akun Norma Ummu Hafiza. Kalau saya penasaran bakal ada Project apa ya, kayaknya paket komplit katanya tuh Wah, Masya Allah Semua orang pastinya menunggu kejutan itu Bismillah, prasahabat, doakan saja Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia dan apapun yang dilakukan semalam Diberikan kelancaran dan kemudahan, amin Doa terbaik prasahabat yang selalu kita berikan untuk Leslar Family Kemudian kita simak juga nih persahabatan. Ini ada cedukan paket komplit nih dari Lestlar, Lesti, Bilar, Masya Allah Bedroom selfie untung gak disuruh nginep kata Bang Zenzi itu, Aduh, Masya Allah Namun dibikin salvak juga dengan tangan mereka Tangan Lesti dan Bilar Yang selalu tidak mau lepas, Masya Allah banget ya Ini kebahagiaan yang luar biasa Yang selalu kita dapatkan dari keluarga kecil Lestlar Begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan diantaranya persahabat dari akun instagram dianggurunscore mengatakan Masya Allah kiu tangannya lengket banget lemnya ya kalau lagi deketan kayak gak sah asa ayen kurang katanya tuh <laughs> mereka kalau gak nempel, aduh Masya Allah banget ada yang kurang kalau gak nempel katanya saya sehat bahagia selalu pandanya abang amin Masya Allah banget ya doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora, papa Bilar selalu bersama, selalu rukun rumah tangganya, dan selalu bahagia pastinya. Amin. Dan ada juga persahabatnya tanggapan, situ mengatakan kayaknya dedek lagi kurang sehat. Ada yang mengatakan dedek kurang sehat persahabat, itu akan yang terbaik, mudah-mudahan selalu sehat untuk Bunda Lesti. Amin. Kemudian juga persahabatnya berikutnya kita lihat di storynya Kak Mary, empat jam yang lalu persahabat mengunggah percakapan pesan bersama Lesti. Yang membuat kita bangga juga ya Bunda Lesti emang orang yang sangat super duper baik. Dengan siapapun itu persahabat. Kali ini ada sebuah percakapan. Bunda Lesti mengatakan, Alhamdulillah Cici. Semoga Cici selalu dilindungi dari segala marah bahaya ya Cici. Dan jawaban dari Cik Mary, Ya udah kelar deh akhirnya. Katanya tuh. Masya Allah kata Bunda Lesti. Cici jangan lupa ucap syukur ya. Katanya tuh. Masya Allah. Luar biasa. Selalu mengingatkan kebaikan. Dan kita lihat juga ada postingan kalimat panjang yang ditulis oleh Kak Mary. Anak baik yang selalu doain dan support orang terdekatnya. Thank you so much, Dedek Lesti Kejoran. Cuma mau bilang, apapun yang terjadi, aku juga akan selalu ada buat kamu dan keluarga kecilmu. Kamu baik dan sabar di saat banyak orang salah paham dan menjudge kamu. Kamu gak bales, malah kamu doakan mereka dengan hal-hal baik. Masya Allah, kamu sehat terus ya Biar bisa terus jadi orang baik untuk orang lain Masya Allah, melihat kalimat panjang yang luar biasa Ditulis dan diunggah oleh Kak Mary Menunjukkan budalasi kejuara emang benar-benar orang yang sangat baik Selalu mengingatkan, selalu mendoakan yang baik pastinya untuk semua orang Terutama orang-orang terdekatnya para sahabat Ini poin yang selalu membuat kita bangga dan pastinya selalu kagum dengan sosok Lesti Kejora. Masya Allah. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita mampir ke outfitnya Leslar family. Ini outfit yang dipakai oleh keluarga kecil Leslar. Itu adalah sepatu kapal persahabat ya. Masya Allah. Dimulai dari tentunya harga sepatu yang dipakai oleh tentunya... Bunda lastik kejauhan di persahabat ya. Dibanderon 8.748.227.000 rupiah. Dan untuk yang selanjutnya. Ini mencapai 13.817.000 rupiah. Dan yang selanjutnya juga ada. Sepatu merek Gucci. Dibanderon 14.307.000 rupiah. Harga yang sangat amat fantastis pastinya. Masya Allah, Luar biasa. Mudah-mudahan persahabat. Selalu diberikan. Lancaran, keberkahan, rezekinya, dan mudah-mudahan bisa dengar ke kita semua untuk rezeki lewat Amin. Mudah-mudahan bersahabat ya, kita juga semuanya selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti dan Bilar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.